Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 523.000 atau naik Rp 2.000 dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp 1.010.000, sementara emas 24 karat UBS di ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp 979.000. Cetakan antam turun Rp 2.000, rupiah, sedangkan cetakan UBS naik Rp 2.000 rupiah dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.810.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.799.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.564.000. Sekian harga emas untuk tanggal 23 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.